<tuk> ya. <tuk> Kamu... langsung ulti dia mati dia hmm. antu bantu, -bantu cu Kita langsung ulti tour Nah, subscribe seperti ini. Nah, sekarang saya sudah di monster hutan semoga saya tidak diganggu oleh musuh ya hmm. Cow ngapain kata ah, cow lagi bilang ngapain kamu Balmon Balmon kamu kamu kemana Balmon sudah main slow aja ya kita jangan terlalu barbar karena kita lihat juga ada XP ada ada balmon yang partner sama cow lawannya juga gua minotaur sama eh, raja sun jangan maksa ya Mia Mia jangan maksa nih kalau karena levelnya kamu harus hati-hatinya ah itu sudah dikasih makan lagi makanan enak itu balmon waduh ini Jangan dikasih makan teman-teman Jika teman-teman kasih makan Pasti saya sebagai hyperubah Dan saya juga dapat Udah oh. lari aku cow eh, Sun Nice kalau kita dibantu oleh Chow tendang-tendang-tendang menendang oke, okay, dia tendang-tendang menendang jadi si sun, raja-raja sunya meninggal sabar jangan pusing dengan slope ya ada istri juga mau slope-slope kita lagi fokus mabar nih istriku sabar dulu ya ganggu-ganggu seperti itu aku bercanda sama istri ya dan teman, teman mabar itu guys itu eh anak saya sendiri ya dan dia menggunakan hero hero Mia sabar sabar benang Mia Mia yang cantik harus sabar ya nanti sabar yang ganteng. otw siap siap siap siap nyawa Leslie layang, sabar dulu. Karena kita lihat di ekspeni rame kayaknya ini. Ayo kita gaskan dulu Leslie. gimana kamu Leslie? Dia menembak dan ternyata kita ulti Mantap. Hancurkan itu dulu. cowoan di bawah ya, gitu. udah kita ambil yes. sabar kelihatan kok waduh sabar sabar sabar <laughs> Oke dan sinananya pindah alam kita lawan menutur. Oke uh, mundur mundur mundur Mia. Nanti si Sun pasti ke sini Sun, sabar. Kita kita gaskan uji aja biar jantungan Siles nih. ayo Ya puas aja musnya. Ya aja nya. Monitor sini. sinapun angin hmm. Ih enaknya sih sabar kalau udah menang level kayak gini dah kita... mantap ini kita lihat di game, apakah lebih sakit Ini A adalah celot Kamu maju sebenarnya Sebenarnya mendapat tadi tadi kita kita kan menghindar hai, Jadi hai, nah, aja terus begitu. Bagi terus hai, terus hai, terus mantap mundur Mundur, mundur, App uh, clap Hai <tos> kenapabak gitu coy sisunya maurikal ya tanaman mencepat mencepat, cepat cepat n yang ini hmm. langsung ulti dia mati deh hmm. begitu ya, lanjut terus. Sorry sorry sorry, nggak sengaja tadi. Maaf cowok. So. Lum Lumat polisi ambil ini ya Mundur dulu cow. Itu, sun, sun, sun. Mati sun. Mau berapa bayangan pun mati. Mundur mundurnya antu bantu cucung Kita ambil meninggal, eh. Selamat. Selamat dari Lancelot ya, Lancelot tadi thank you cow oh. terima kasih cowo Lord aja Lord Lord coba Mia bisa load enggak load aja Mia hmm. Kalau dulu, dia dia, dia. Dia kita akan bersihkan dulu. Oh, sakit juga Leslie. Itu sakit. Nih, pedis pedis. Mundur kemari, mundur, mundur. Oh mati. langsung ultiminator. Awas, dapat tembak. Lindungi, lindungi. oh selamat. Aduh, aduh, lindungi. Cepat pilih. Nice, terima kasih ayo n. Mencepat, mencepat. Nice. Oh. <laughs> nice. Nice dan teman teman kita vitori ya kita minang